Punya hitam ni, dia pegangkan, kadut hidayah ni, kekawal ni Bu bumbang, lelak jauh ni Bajak utang, lelak jauh, bajak gelih, lelompak, kadut hidayah ni Kakumayang, kawiri, kakir, kakir, kakam doa ke lu Punya hitam, lelakak payah, hidak jauh Pak, dia, kawiri, yang waitha Pak, dia, kakir, kakir, kakir, kakir Ipukat, kakir, kakir, kakir, kakir, kakir, Kaya <tik> bet, bet bet mulai mulai tu, dua. Menyerang anda muda, lama, anda muda untuk jodoh. Pegang menjadi anda muda. Khusus anda muda amat. Nampak nampak no, nampak no yang berlakon-lakon itu. Tapi sampai ni ada pegang, nampak no cara mana cara birma yang, cara birma yang. Yang terkut nampak no, nampak ini krim Numur no kibali akun demi kibali akun liar kibali akun cujo, abe numur no nya kaje dia berdua pukat pukat pukat tapi kudi wajah tak mati hana boleh total tapi boleh sehat ngan insyaallah selamat wajah luulang dia tu tapi kudi sehat total tapi buluh sehat dengan sakit insyaallah selamat Tabar lagi. jalan yang lurus tadi gadi hidayah ana mampu tajak bak jalan yang lurus shiratal mustaqim tapi buluh behle tajak bak jalan yang tau dengan jalan yang lurus ketimbang daripada you yak oh. bak shiratal mustaqim di luar dunia fuha Puah, ya. mandu mudah ya, puah. Ya. Kebukti puah. Allah swt nipu ni balik dengyo mudah doa siurawati malam 17 belas ke. Yang ya, kebukti puah. Nampuhnya apa sahaja muslih pun ya, dalam dia ya, puah. Sehingga. Munya ulin mampu kerja buat silap dalam mustaqi dipastikan lewat silap uratih uratih uratih dipastikan lewat nah aku bukti je nebu wajib berdoa ada Allah SWT 17 ada ulatih uratih patah nebu wajib nebu wajib lumayan 5 wajib jumlah rakanan 17 tiang-tiang rakanan wajib membaca pati hak salah satu daripada ayat Al-Fatihah siratal mustaqim Ya Allah berikan hidayah kepada kami untuk berjalan di siratal mustaqim jalan yang lurus putra jalan yang lurusnya akhlak yang mulia husnul khuluq baik akhlak itulah jalan yang lurus Begitu lah. Tapi tadi hale tanyak ba jalan yang lurus. Tapi boleh tanyak ba jalan tau dengan jalan yang lurus ketimbang daripada jalan yang jauh dengan jalan yang lurus. Insyaallah selamat kuatkan Allah. Dia numbah contoh bahwa mengikuti jalan yang lurus. Nah, dari Contoh. Maka ikutin akhlaq MB-nya jalan yang lurus. Contohnya, berkenaan dengan harga, akhlak idahnya ulham jahat. Pertama, takdir. Yang kedua, sahab. Yang kelihatan israf atau takzir. Nyam-nyamung harga. Takdir diterjumahkan dengan syakri kikir. Mata Aceh krietnya nang titik-titik. Bungpon kriet. Yang terjadi kriet liat gugur. Ia ketika liat lupih. Mengitik-itikari. Lupih. Nyen menyatakan kesimpannya. Dumeteh kejo. Nyen kriet. Mojol liat moyang kam darat ha du pake gerow gerok kanari moyang kreatifnya dia tah agen nya leb log kui iya ta mungli weti iya tu nyi bendi bil wai ke nya kreatif surah alam dayang bagian paju kui ti ka nya kreatif leka nya uru kuk ati gedok nya akhlak Ina belahunul israq berlebihan Berlebihan di dalam infad Berlebihan di dalam belanja <coughs> Biasa tak kala kita berlebihannya Jujuh tempuh yang berada Kan berarti fa'a ma ilwanya mana Dalam budak kuasa yang berada Ulanul bijak budak Pohonan begalen ia merah Belah Begalen ia merah Jambu mejo Naik tam lah kawannya nak buah-cambu Belah du Nanti ikut ke teteh kui yang warna-warni pada hari Dalam puasa kay buat warna warninya yang 20 gaduh-gaduh ngomong Begimana promo hai mak makanan yang lebih mudah bagi bibi. Haji tambah pakat hendak yok ke tengah. Dijawab oleh promo. Tak ada TT ditunjuk ke tengah. Takik kembali, yu golong drone yujuk hayah awal dunia ju, yu golong komplek titik awal dia ju ke tengah. Tapi dia TT timbang kejadian. Malam-malam apa hal dia gotong itu. Assalamualaikum Lekong lu alu, Lu lu na gaduh-gaduh, Habis Dek hana bele, ade jugo lu kena kapike leka lu pres-pres makanan lebeh kah. Hana gitu pulikannya nyah hana lebeh ke ko ka jugo nya. Ni gedo kan seke ken dan jugo ko. Ya gara-gara munyang gitu boleh tetangga, tetangga nyen bana. malam keladinya eh hol berite. Ide hana dibantu-bantu idi. Tiang ga bajunya poding. Ben Akhlaq Tentanggah Tengah leluh yang berjaya jemun ni temu bulu-bulu Kurang hati-hati Jemukhawri pastai Nak kuah buah panah Hati sempur Pihak bagi Dubuh dalam plastik Pihak bagi benda Dia ajuk kan Ikulah nak naik Yang panah kuah beranah naik Dajuk lima Tapi hanasaw naik Buah panah di kapak je Dijawab leneknya. Alhamdulillahnya mulai punau punau lupa jombuh kuah. Alhamdulillah kakak dia kuah leka. Insyaallah berkesinambungan. Mengak kalau jombuh. Anemia yang berkamjuknya yang kencingan diwarung hingga mac neji tuju ke kena alhamdulillah. Kalau hadiah juk punau pada haiti dia tuju tuju ke kencingan jahai. Baik punau libunau punau anak kuahnya tapi tuju punau punau. Gat bali hamu. Mun kadang datang-datang pina manipejo e amang endu. Tapi urang alhamdulillah urang jo senang Gapu senang, lemantri manggereka, di urang yo bagun dereka. Le ne nyang dumun tu lah tenang. Idakh anu surur te qalbil mu'min sedekah. Memasukkan kegembiraan dalam hati orang mukmin dereka. Watak jauh leneknya alhamdulillah urang ga bana urang yang jo. Senang Ya, sebab pertama senang dalam matinya Matinya sedekat Sama-sama Nak dekat, Sedekat-sedekat Nak duduk ni, awak sedekat Ha? Tiada Ya, tujuh menaga Ya, awak doa apa Allah subhanahu wa taala. Bulan ya. Allah buang katalah ya Allah yang tentu menyayangi putri nyata saya hati putri yang anda mampan itu datang dia Allah ni yang kaki bulan aji material tu ngambil tahu. Bula berhana dulu. Biasa je macam begini. Yang mengambil jalan yang lurus tu. Tiap kata lah tiap kata. Eh. K. Saboju tak sih yang tak berliannya pun juga tidak baik orang tak berlian mempergunakan harta pada yang tidak boleh mempengaruhi yang tak contoh anak muda akan mempunyai pegawai turnamen poli per lepet tidak. 10 kalau yang ditangkan rata-rata yang nak kaya Rp10 juta ia berlian dari apa? wajib wajib ibu gala anak muda wajib kamu akan mempunyai pegawai turnamen poli Ab target dana lebih pulih kita. Kalau kamu sapa, kami muda muda kerana kamu dari kamu lupa yang nampak di peluita. Kita yang berani dua puluh juta berapa? Ijaru boleh ya sudah. Berapa orang berani? Hantu buat lupa untuk kerja apa dia di lain bagaimana? Kuda jaya apa dia? Nai, membeli muda. Kuda jaya apa dia? Muda nampak ini. Niat orang bila iih kohong ko jiwa mai bidel koji aduk tuan de wak lo koji bidel koji dua ko 80 90 bena han teh bang lung ka keok pun de ah nyam koji nyam gekut dengan juk bang dengan nyam turnamen poli gekut dengan tafsir koji nyam gekut mo bazir la tu bazir tafsira innal mubaddirina kanu Ya, jangan kamu mati. Sesungguhnya orang-orang yang wasir itu adalah saudaranya Syekh yang bagi menurut adalah Syekh Tan. Tertilah, buang-buang harta, kikir tercelah, akhlak kikir kiri tercelah, akhlak tabzir berlebihan tercelah. Pak tenun Nah nasa potri, diterjemahkan dengan murah hati. Buat makna murah hati Mempergunakan harta bagi yang berhak dan yang bermampaan Tutupin harta Ke yang berhak dan ke yang bermampaan Yang ikan dengan saka Nyo saka sifat yang mulia Pada itu, bapak tengah-tengah Nyo saka yang ikan dengan niat Tidak tawasut Atau ikan dengan syirah atau mustafi Jalan yang lurus. Kau dan islah dan tentap yaitu salah nyany contoh yang lurus karena yang kecil gusun, jubun tahau, neka gusun, tercela Nekat tercela neka yang ada bui dan kuota lele anak perhitungan, anak pikirkan ke kirinya, gusun, tercela Kanannya Neka tercela di tengah-tengahnya saja diterjemahkan dengan berani. Apa itu berani? Bertindak di saat diperintahkan, bertindak dan menahan diri di saat dilarang untuk bertindak. Yang ditekan dengan yang buruhnya mulia, neka tercela, Gusun ya kela nyoboh jalan yang lurus silat mus kaki ria lawangi ya kela yang nak kereh ujo lawangi di klon mina anak yang yang yang ngak yang kereh yang pertama nya dekken jalan yang lurus nabi dilahirkan nabi diutuskan untuk ini in nama buaistu ri utami ma makari malakala Toto lu diutuskan untuk aku sempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Tidak ada yang boleh. Wadai mulia kabel akhlak mulia pasti dia itu adalah orang yang bertakwa. Kalau dia itu orang yang bertakwa pasti dia itu penduduk surga. Wasari mu ilar maafira tibi. Mirar bikung walgarna aku has sama waktu warga kuaita yin mutakil. Mesegeralah kamu kepada pengampunan Tuhanmu Dan kepada syurganya, luasnya syurga, langit dan bumi Wa'idat disediakan bagi orang-orang yang bertakwa Orang yang bertakwa penduduk syurga Penduduk syurga itu adalah orang-orang yang sukses Barang siapa yang dibebaskan daripada neraka Dimasukkan ke syurga, maka sungguh sukses Nabi diutuskan untuk membuat manusia berakhlak Manusia yang berakhlak mulia, itulah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, itulah penduduk surga. Penduduk surga itulah orang-orang yang sukses. Nabi diutuskan untuk mensukseskan manusia. Nyam, Mak, dan Ayah, para penggugat saja. Wadidaw, kita yang mau takui orang yang dalam keadaan sakit. Maka, tak pengalamannya pengalaman yang Anak kita ni orang yang ada di dekatnya makan gubek rumput begitu anak kita ni yang balik dia berilmu, dia malihah, dia cinta kepada agama Allah, dia cinta kepada ibadah. Anak kita ni bukai dan kemahiran, bui yang wajib wajib, bui tinggal yang halam halamnya pada kahannya okay. mak dan ayah, memberi kedamaian ya Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Neci merumpok tiad dengan urang-urang yang anak gelembang boh anak gekai payang itu. anak bali anak lah ayah ape kadang ayahnya urang yakian. Neci duk menyembahnya, Neci pega pegah haban, Neci pega-pega haban, Neci pancing tu pega geran dusah, Neci tu nge, timbang hidupnya. Lum kagih lum puak ke lum Lumparikha, lumpar mereka, dua lumpur dua-dua. Bahawa urian <tuk> yang na anik gelam daya gemukan, wate anik dalam daya lebih mudah pak gemitar lagi, pekeran gak lebih nyaman, tang tang rara biki <tuk> mudah. Lima bah anik daya bulian kerap lo, kerap geliran akhiran pent, tapi hanya gelar haruslah ada ha. kuliah pentani tetapnya. Itu semua sudah dirasakan oleh orang-orang yang sudah melakukan. Sang dai di peria ni ke fitnah ni Allah Subhanahu wa taala takut terfitnah dia urang iman Allah Subhanahu wa taala nya akan ngi kekuatan urang kapek ipudak rumah munuh ipudak rumah ngadirah ipudak rumah ngaramu namun iku lama tapi karna takut ke fitnah urang yang beriman atengkala rumah udah kapek geremu takut terpalau takut silaur nya maka nebertikang gat menampakkan lebih kekuatan kekafiran sampai eh, pegawai karena memang dunia ini tidak punya harga kalau memang dunia ini berharga, mana mungkin diberikan kepada orang-orang kafir kafir itu adalah musuhnya Allah tidak mungkin kita memberikan sesuatu yang berharga terhadap musuh punya orang yang kita berharga dan itu aku gelipak kado, ya, kaya, yang ada apa Kali itu nak, kita nyo orang yang kabungi, nanti hijab, hijab, apa-apa yang dia pegah? yang lupa, yang kabung-buk, yang jangan pakai, jadi dia jauh, dia jauh, dia jauh, pakai kudera. Sampai turut, dia jauh, ini nak lupa. Pakai, kenapa, pakai kudera? Sebab, dia jauh, tak boleh, tak pegah, yang lupa, dia jauh, dia jauh. Tak mungkin, kita memberikan sesuatu, yang berharga, terhadap usaha. Tapi karena dunia ini tidak punya harga disiawala, kan diberikan kepada orang kafir. Terhindar dari orang kudung lihatlah. Bukan berarti hinaannya Umar yang punya harta. Kau, Umar yang kaya ditamu surga. Ayub kaya dengan harta. Ditanya orang kafir, kita mau surga nonlahhir. Orang yang na jabatan kita mau surga dengan jabatan. Semua yang kita miliki jadikan fasilitas untuk menuju kepada surga masing-masing apabila agar tak menggunakan kemuliaan oleh tapi yang kuliah mereka, beg ditenyosi silau dengan harta. Beg gara-gara harta tak tinggalkan agama, beg gara-gara harta tak korbankan akhiratnya anu, anu, kita ini. Beg anu anuria diulam daihan. daya iyon tugas hiend anu hantu di dua du ilam daihan, du iyan Bukalah ilmu yang tertutup ini nilai paling buruk. Yang mana kita yang mana? Ya, yang doa itu inoh dibuka tukula inoh di tempuh. Yang doa dianggap kita ini murah hati, jangan. Inoh diatikula inoh ibul. Lepu SMP, lepu SMA, gila ilmu yang tertutup ini yang beragawah jah jah ulah ulah ibul. Teka lah ilmu ini. Dan Allah s.a. kalah Anug-anug kaitan kemayak Hati ni kalah Anug-anug dan kemayak Lepian yang yang lain Orang yang anug Batat-batat Harkai cukup Jangan Makna Harta jih Ibu kak Lebak-kak Rubok Kita Harta Orang malam Anug lo Genta-genta lo Bak-kak Hati orang lain Kala Ketan yang anug Gafian Anug tersematih Likita-kita Jih Bula-dekita yang perasaannya, lepate bujuk, hana ni. Tapi dengok lepate, anu dengok layu, dengok akan laku kesal. Maka anunya dia yang cemb, urau yang manta di tempjak. Kenapa dia urau di tempjak? Not malam hilir. abek, nupa abek, pikiran nupa abek naga. Anu nyawa bujukkan yang kanan ke berawa. Hormat terhadap dua orang tua. Muni itu mana, nupa anu, katuk ide kawan. Bu bungal, gajoh anu. Bajiak uto leya jo ani bajiak le lumbaka tu hidayah katuk mayang, kawiri ka ibuat kam doa tu lu. Nyetek laga. Hana payah hidayah lu. Be nyua kawebi yang maikah. Be nyua dari buka warga. Ibuka dero ning madereu ni. Ogla hale meko duhin ni. Ya, tupaya. Thappa thappa. Ketanya orang kira lagi tak apa apa duluanya om dunia, tak mendoa apa Allah. Bemunan, bentol nanti ini mencari pengurus. Tenggara, kita berbuat lebih, lebih. Eh, lu berpegang, tapi kalau tujuh, tak. Ayo lumer pengurus beruntung, tak milih, taklah, taklah, patlah. Harapan kita semua lagi urunya nang dapat-dapat di dalam dunia menyang budang tepat-tepat ini buat de puro kita. Ini dan ayah abang-abang lutwan -abang, para remaja, para santriwan, santriwati, para dewan guru. Ya, mari sebagai ketumpulan Bandung urang ku dan waras, urang yang beriman tetap gahawa di surga. Urim Pungo yang beriman tata yang galak surga galak, benci neraka benci. Kalau orang gila maunya syurga, apalagi kita yang keras. Tapi kita harus tahu bahwa saat itu akhirat, bahagia akhirat, wajah bin azab binna lepas daripada neraka. Modalnya adalah amal saleh, amal yang baik baik amal yang baik-baik itu husnul khulub akhlak yang baik akhlak yang baik itu modalnya adalah ilmu, berilmu berakhlak baik, beramal baik, bahagia di hari akhirat nyatakan apa yang nyapa malam malamnya mudah-mudahan bermanfaat terjemahan ayat ya kalau tuan Tuhan baca, terjemahan hadis, terjemahan kitab dipastikan ini ingat-ingat ingat-ingat doa apa Allah berselalu dalam hidayah Allah berselalu dalam taufik Allah karena yang sebenarnya tidak ada manusia yang sampai kepada kebaikan dan tanpa, tanpa hidayah dan taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah